Assalamualaikum Halo guys Welcome back to on my youtube channel dapur Dapurulan Jangan lupa ya klik tombol subscribe Dan loncengnya agar tidak ketinggalan Video-video selanjutnya ini Saya akan membuat brownies coklat kukus Dengan takaran sendok Jadi untuk resep kali ini cocok banget Untuk kamu yang gak punya oven sama timbangan Teksturnya lembut dan rasanya nyoklat banget Untuk kamu yang penasaran Cara buatnya seperti apa Yuk tonton videonya sampai selesai Untuk pertama siapkan 6 sendok makan tepung terigu Aku gunan tepung terigu protein sedang ya Sama 5 sendok makan coklat bubuk Untuk bahan kering ini disisihkan terlebih dahulu Untuk coklat bubuknya resepnya bebas ya Bisa diganti dengan milo atau coklat bubuk Atau susu bubuk lainnya juga bisa Selanjutnya untuk adonan telur saya menggunakan 2 butir telur sama 5 sendok makan gula pasir. Nah, untuk telurnya kita gunakan telur yang suhu ruang ya, jangan yang dari kulkas. Kemudian kocok telur sama gula sampai berbusa ya cukup tercampur rata dan gula larut kemudian kita siapin air buat melelehin coklat blok sama margarin coklat bloknya sekitar 100 gram dan margarinnya 5 sendok makan kita lelehin hingga mencair nah ini kita lakuin di awal ya biar nanti Masukkan ke kecampuran adonan Biar dingin coklat bloknya nah, Selanjutnya kita campur Ke adonan terigu Tadi adonan telur Dan coklat blok Yang sudah dicairkan dalam keadaan Dingin ya jangan panas-panas Kita campur rata Semua adonannya Kita aduk-aduk ya lalu kita tambahkan 5 sendok makan air putih ke dalam adonan yang tadi. Kemudian diaduk rata. Siapkan kukusan, alasi tutup kukusan dengan lap kain ya biar airnya tidak menetes ke dalam adonan. Lalu siapkan loyang Olesi dengan margarin dan beri sedikit tepung terigu, biar tidak lengket nanti. Masukkan adonan ke dalam loyang atau cetakan yang sudah, yang sudah diolesi dengan margarin dan beri taburan tepung terigu. Masukkan ke dalam kukusan dan kukus kurang lebih 30 menit. sudah 30 menit kita coba tes kita tusuk pakai tusukan sate ya kalau tidak ada yang neget berarti adonannya sudah matang dengan sempurna angkat lalu biasi sesuai dengan selera kalian masing-masing ya Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai ya Ini dijamin rasanya manis, Rasanya lembut Dan nyoklat banget Terima kasih